Halo, selamat datang di diskusi malam ini dengan saya Dr. Bobet dari Adi Widya Profesional Institute. Malam ini kita akan membahas salah satu pengalaman saya bagaimana menghasilkan profit di rumah sakit segmen non-BPJS atau instant cash flow rumah sakit segmen non-BPJS. Saat ini terkesan semuanya harus BPJS termasuk pelayanan rumah sakit, tetapi sebagai kita dari sudut pandang pengelola rumah sakit dan klinik, segmen-segmen non-BPJS itu masih ada. Jadi tidak semuanya BPJS, karena tidak bisa hilang juga untuk segmen non-BPJS ini. Tidak ada single market atau perfect competition di dunia kesehatan. Nah pada malam hari ini kita akan membahas bagaimana untuk mencari segmen itu ada di mana dan bagaimana mengekstraknya atau mengeluarkan agar kita dapat memaksimalkan potensi-potensi atau peluang-peluang yang ada di pasar segmen non-BPJS untuk rumah sakit dan klinik. Adalah CV saya, sudah lebih dari 10 tahun di bidang manajemen rumah sakit dan klinik, rumah sakit umum, BPJS, dan juga non-BPJS, serta klinik, selain sebagai di bidang manajerial ada umumnya kebanyakan sebagai direktur saya juga sebagai surveyor akreditasi rumah sakit dari Kars kemudian sedang mengambil atau kuliah lagi di MBA master business administration administration kemudian di CFA chartered financial analyst CPhDHS juga kemudian sebagai member ASF IHF, International Hospital Federation, HIMS, dan sebagainya. Pengalaman di rumah sakit non-BPJS, di rumah sakit Beleza Kedaton di Bandar Lampung, kemudian di RSIA Buah Hati Pamulang. Keduanya merupakan segmen rumah sakit non-BPJS ketika saya mengelola. Berikut adalah pendapatan rumah sakit non-BPJS di Bandar Lampung. Di sana 4 tahun pengalaman saya. Uh, grafik warna merah adalah tahun pertama, grafik warna kuning uh, tahun kedua, warna hijau tahun ketiga, dan warna biru tahun keempat. Terdapat signifikan pendapatan di rumah sakit ini. Tahun pertama uh, tidak terlalu baik, tahun kedua cukup stabil tetapi belum ada signifikansi kecuali di akhir tahun. Di tahun ketiga, antara rentang tahun kedua dan tahun ketiga ada perbedaan. Uh, tidak terlalu signifikan masih tetapi sudah ada perubahan di akhir tahun mulai menanjak dan di tahun keempat terlihat gapnya yang sudah cukup besar. Jadi ketika pertama masuk itu di revenue sekitar 500 juta Alhamdulillah kuasa Allah di tahun terakhir keempat pendapatan rumah sakit tersebut sudah di angka sampai ,5, 5 miliar. Dari revenue tersebut kita ekstrak keuntungan atau profitnya menjadi di, bisa dapat dilihat di slide berikut. Pada tahun pertama mas yang warna merah masih terdapat defisit atau loss terutama yang paling besar di tahun pertama bulan Januari itu lossnya masih 1,1 miliar. Di bulan-bulan selanjutnya mulai berkurang sudah ada profit tetapi masih sangat kecil pada tahun pertama. Di tahun kedua masih terjadi defisit, tetapi sudah cukup banyak yang profit pada tahun kedua di bulan-bulan tersebut. Di tahun ketiga dan tahun keempat pada rumah sakit tersebut sudah menghasilkan surplus e, positif dan yang paling besar ada di bulan April pada tahun keempat sebesar 1,1 miliar untuk profitnya sendiri di revenue 4,5 miliar sekitar angka 20 Ini yang akan kita bahas pada malam hari ini, keilmuannya adalah saya mengaplikasikan buku dari Instant Gas Flow milik Bradley J. Sugars. Ini dapat diimplementasikan di berbagai macam bidang. Salah satunya adalah di manajemen rumah sakit ini. Harganya juga cukup terjangkau dan dapat ditemui di toko-toko buku-toko buku terdekat seperti Gramedia dan sebagainya. Kemudian buku yang kedua adalah bisnis Model Generation. Ini juga mudah diaplikasikan dan beberapa saya coba mengambil dari keilmuan dari CFA Institute yang sedang saya ambil. Kita ketika kita bicara untuk mengekstrak pasien di rumah sakit kon PPJS, kita berbicara tentang prospek, prospek, conversion rate, pasien number, number of transaction, average sales per patient, revenue. Margin, kemudian profit itu sendiri. Ini harus dihafal ditangkap dulu. Ini adalah tahapan-tahapan bagaimana dari sumber-sumber calon pasien, belum, belum menjadi pasien, dari calon pasien sampai berubah menjadi keuntungan atau profit. Prospect, conversion rate, patient number, number of transaction, average sales per patient, revenue, margin, dan profit. Tahap-tahap ini harus dipahami Bapak-Ibu sebagai Direktur ketika ingin fokus di non-BPJS. Berbeda dengan rumah sakit yang BPJS mungkin akan dengan otomatis juga pasien akan datang dengan sendirinya. Karena memang saat ini semuanya serba BPJS. Jadi sangat berbeda sekali. Untuk Bapak-Ibu yang bergulat di rumah sakit non-BPJS, tahapan-tahapan ini sangat-sangat diperlukan sekali. Jadi apa saja pengertiannya. Pertama, pengertiannya pertama adalah prospek prospek adalah sumber calon pasien atau ini belum menjadi pasien jadi baru tempat-tempat atau spot-spot atau titik-titik di mana ada calon pasien ini belum menjadi pasien prospek atau sumber calon pasien ini baru bisa berubah menjadi pasien atau patient number itu setelah dikalikan dengan conversion rate Conversion rate adalah faktor yang mengkonversi prospek menjadi pasien. Di situ, kita akan bahas detail di slide selanjutnya. Setelah prospek conversion rate ada pasien number, jadi perhatikan ada tanda X di situ, Bapak Ibu. Prospek dikalikan dengan conversion rate akan, akan menghasilkan pasien number. Setelah menjadi pasien, itu ada namanya number of transaction atau repeat order, lebih mudahnya pasien baru. Di sebuah rumah sakit itu tidak akan terlalu bermanfaat jika hanya tetap menjadi pasien baru. Jadi, misalnya ada rumah sakit yang pasien barunya banyak sekali, tetapi pasien lamanya itu kemana? Tidak ada. Nah, itu ada permasalahan di number of transactionnya. Ini berbahaya sekali karena pasien baru akan habis tanpa pasien lama. Pendapatan kita tidak akan signifikan, eksponensial uh, bertambah di situ. Jadi, fokusnya adalah pasien baru dikalikan dengan number of transaction, itu akan dikalikan lagi dengan average sales per pasien yang akan menghasilkan pendapatan per pasien. Pasien baru tadi yang kunjungan, uh, kunjungan pasien yang pasien number tersebut, bagaimana untuk merubahnya menjadi pasien lama. Nah pasien lama ini juga jika sebuah rumah sakit isinya kebanyakan pasien lama, pasien barunya sedikit, berarti ada masalah di tahap prospeknya di situ Jangan lempar tahapan prospek ini ke marketing atau humas. Tetapi Bapak-Ibu juga harus mengerti bagaimana tahapan ini. Average sales per patient itu mudahnya adalah pendapatan per pasien. Jadi billing atau pasien ini kenapa billingnya hanya 500000 Kenapa tidak 600000 atau 700000 Lihat uh, clinical pathway-nya. Jika ada yang bisa dimasukkan, ada layanan tambahan seperti asuhan keperawatannya, gizinya, dan sebagainya. Jadi tambahkan untuk meningkatkan pendapatan per satu pasien, itu sangat penting sekali. Karena semuanya akan eksponensial menjadi sebuah pendapatan. Nah, jadi pasien number dikalikan dengan number of transaction, dikalikan average of per pasien, akan menjadi pendapatan. Ingat, pasien harus diekstrak istilahnya dengan totalitas pelayanan yang maksimal. Jadi ketika pelayanannya lengkap ataupun dari sudut pandang, Oh, dia akan berulang, repeat order menjadi pasien lama, kemudian sudah maksimal clinical pathway-nya sehingga pendapatan para pasien tinggi, maka revenue dari pasien tersebut akan maksimal. Pendapatan saja di sini belum cukup, masih ada faktor pengalinya margin. Jadi, misal rumah sakit bapak ibu ini pasien non bpjs-nya itu banyak, asuransinya banyak, umumnya banyak, pendapatannya juga tinggi, tapi kok profitnya habis di situ? Berarti ada masalah di kolom marginnya. Yang warna hijau tersebut disitu ada apa? Ini jangan dipasarkan ke keuangan. Pokoknya, bagaimana orang keuangan hanya mengerti akuntansi seperti itu, finansial dia tidak mengerti gambaran secara keseluruhannya. Nah, bapak ibu, sebagai uh, manajemen disitu harus memahami bahwa oh, margin ini ditentukan dari clinical pathway yang sebelah sini, apakah ambil dari penunjangnya, dari kamarnya, dari labnya, dan sebagainya, karena keuangan terkadang berpikir hanya efisiensi dan efisiensi di situ. Jadi kepala mungkin kepala keuangannya berpikir bagaimana mengefisiensikan total. Sedangkan di manajemen selain efisiensi, kita harus berpikir efektivitas. Jadi tidak hanya ngerem saja, tidak hanya ngirit saja, tapi efektivitas. Revenue ini dengan faktor margin yang baik akan menghasilkan profit yang bagus. Kita ke slide selanjutnya lebih detail. Di prospek tadi, di sumber calon pasien, itu ada beberapa titik. Contohnya yang paling umum, online atau sosmed. Ini sudah familiar sekali ya, jadi mungkin saya skip saja. Kemudian yang offline, itu Anda lewat internal rumah sakit melalui pegawai rumah sakit sendiri. Contoh di sini sebagai PSI desa. Artinya apa? Setiap pegawai pasien itu menghandle masing-masing wilayah. Jadi, Bapak-Ibu minta ke mereka bikin peraturan seminggu sekali harus ada kunjungan atau home visit dari pasien-pasien yang ada di daerah desa tempat mereka sekalian pulang di situ sekalian pulang atau sebelum e, berangkat itu seminggu sekali. Untuk apa? Untuk membuat kedekatan tentu saja. Ini akan menjadi e, sumber calon pasien. Kenapa? Pasien yang kita yang lihat tetangganya atau keluarganya didatangi oleh salah satu pegawai kita dengan baju rumah sakit, itu akan membuat keluarga atau pasien lain e, keluarga atau teman atau tetangga tertarik di situ ini empiris bapak ibu sudah dipraktikan dan memang berefek dia akan menjadi pembicaraan di desanya tersebut membuat tertarik dan akan datang menjadi salah satu menjadi pilihan rumah sakit atau klinik kita yang kedua eksternal rumah sakit driver ambulans bisa kita kumpulkan kita koordinasi jalin silaturahim bikin komunikasi agar dapat menjadi pilihan mereka merujuk ke Rumah sakit kita tentu saja ada faktor penariknya atau conversion rate-nya yang akan kita bahas selanjutnya Sumber calon pasien lain seperti praktik dokter, perawat, bidan, kepala desa, RT atau pasien perorangan Ini seperti orang yang ditinggikan atau dipintar, di, di, di, apa, dipercaya kepada masyarakat di desa itu oh, Saya bingung nih mau ke rumah sakit Enggak ngerti bagaimana caranya biasanya ada satu atau dua orang yang memang sudah terbiasa berkomunikasi. dia akan seperti menyalurkan, seperti membantu para warga yang ada di situ, baik di BPJS ataupun non-BPJS di situ. Kemudian dari komunitas seperti Ojol, paguyuban Minat, instansi juga kita bisa mendekat polisi tentara, gen asuransi dan sebagainya. Prospek-prospek tadi ada faktor penariknya di situ atau conversion rate-nya contoh online-online dengan ads dan ini akan kita hitung detailnya di situ di slide selanjutnya internal rumah sakit ini saya melakukan kondite biru dan kondite merah kondite biru itu bentuk ada bonus tambahan uang setiap satu kali kondite biru di 50000 kondite merah minus 75 contoh seperti ini jika ada Pegawai kita yang merekomendasikan atau merujuk pasien, dia akan mendapat konditor biru. Tapi misalkan dalam satu bulan dia tidak membantu merekomendasikan, itu kita kenakan merah di situ. Memang tegas atau kejam, terkesan kejam, tapi memang begitu yang berjalan, seperti itu yang bisa menjalankan strategi ini. Eksternal, untuk rumah sakit yang faktor penariknya, tadi seperti driver ambulan, puskesmas dan sebagainya, tentu saja. Virujukan akan menarik di situ, tetapi ya dipertimbangkan besarannya itu menjadi pertimbangan karena setiap daerah mungkin punya kebijakannya sendiri, punya gayanya sendiri di situ. Tetapi tidak selalu uang atau ude. contohnya adalah naik satu tingkat tanpa tambahan biaya untuk keluarga, tergantung kesepakatan saja dari para calon-calon pasien, para sumber calon prospek kita ini di situ. Bisa dengan virujukan, bisa dengan Naik satu tingkat tambahan biaya, bisa dengan diskon jika keluarganya berobat, gratis antara jemput ambulan, donatur, atau kesepakatan lainnya. Jadi bisa dengan training, bisa dengan diklat yang ber -SKP, bisa dengan macam-macam, tergantung kesepakatannya. Jadi tidak harus uang tetapi ya uang dan gratisan itu biasanya menarik di situ, menarik para calon prospek ini, para prospek ini mengkonversikan menjadi uh, pasien kita. Ini adalah uh, datanya yang harus diukur. Tadi kita bicara kualitatifnya. Jadi semua di sini adalah mengkuantitatifkan yang kualitatif tadi. Jadi ditulis misalkan kita pakai konten sosmed. Konten sosmed dicek di pendaftaran itu. Ketika uh, pasien baru datang itu harus ditanya. Jadi bikin peraturan di registrasi itu uh, Bapak Ibu tahu rumah sakit kita dari mana? Oh dari Facebook. Instagram, website di situ, oh berarti sosmednya berjalan. Tetapi kalau misalkan dia tidak menjawab, saya tahunya dari teman atau dari keluarga, berarti sosmed kita tidak berjalan. Marketingnya harus di dibenahi, uh, websitenya harus dibenahi, sosmednya harus benahi. Tetapi jika banyak yang ditanya datang dari situ, ya tentu saja itu sudah berhasil di situ. Uh, kemudian dengan driver ambulans, dengan perawat praktek mandiri itu pun sama ditanya. Jadi registrasi kita baik dari Gd atau Poli itu. Harus selalu menanyakan pasien baru itu tahu rumah sakit kita dari mana, itu tujuannya untuk apa, untuk mengevaluasi strategi prospek kita ini berhasil atau tidak di situ. Nah untuk conversion rate atau faktor pengkonversi yang untuk merubah calon pasien atau prospek menjadi pasien kita, contohnya adalah peraturan direktur yang memaksa, nah, ini saya lakukan. Jadi internal rumah sakit atau seluruh pegawai itu wajib mengirim pasien atau atau kena kondite merah. Itu satu bulan minimal satu. Nah untuk kontrol, beli obat, tindakan, polis, sebagainya yang penting sudah membawa satu. Jika tidak mendapat dalam satu bulan akan kena kondite merah. Atau potong 50.000 ribu terkas kejam. Tapi reward ya rewardnya juga ada. Jika membawa dia akan dapat virujukan atau kondite biru. itu Jadi seimbang. Tadi, kondite biru lima puluh ribu. Kondite, kondite sorry, kondite biru tujuh lima. Kondite biru, potong, eh, kondite merah, potong lima puluh Kondite biru, tambah tujuh puluh biar adil di situ. Kemudian, SEO untuk yang tadi, sosmed, sosmed tadi, untuk copywriting, besaran ads, ambassador. Jika memang sosmednya dengan ads itu menambah jumlah prospek, ya kita teruskan saja di situ. Oh dari 100 orang yang datang Taunya dari sosmed itu 20 orang berarti kan faktor pengkonversinya 20 Tetapi Tapi ketika pakai ads itu naik jadi 50. Wah terusin aja adsnya atau ditambah sekalian besaran biaya adsnya. Karena itu ternyata ya ber, Berefek di situ kan. Berikan reward <coughs> reward yang menarik seperti umroh bagi perujuk terbaik. Ini efektif, efektivitasnya tuh sangat tinggi uh, umroh di situ. Saya lakukan itu. Uh, kemudian besaran potongan diskon yang besar dan luas, istilah kemudian yang gratis gratis dan plus dapat bonus itu selalu menarik. Tadi saya yang seperti yang disampaikan di sebelumnya adalah uh, sesuai kesepakatan di situ, sesuai kesepakatan negosiasi yang enaknya bagaimana. <tuh> Ini adalah kuantitatifnya yang kualitatif. <tuh> Ini adalah kuantitatifnya yang kualitatif tadi ditulis sosmed pakai ads berbayar, conversion ratenya berapa. Contoh hitungnya seperti tadi pasien baru datang tahu dari Instagram kita di situ waktu tidak pakai ads uh, dari 100 orang itu yang datang itu 20 berarti kan uh, tinggal dibagi dikalikan 100% berarti 20%. Ternyata pakai ads itu turun 15%, berarti enggak usah pakai ads kalian malah turun di situ dari 100 malah cuma datang 15. Atau ads-nya diganti lagi modelnya dari 100 datang 50 berarti kan 50% conversion rate-nya. Ads-nya terusin, tambahin kalau perlu. Di situ, kemudian misalkan ada fee driver atau rujukan ketika fee-nya itu 50 ribu dari 100 yang datang 10, oh berarti kan conversion rate nya 10% di situ. Oke, oh, kita coba naikkan dengan 100 ribu, dengan 100 ribu dari 100 datangnya itu lebih banyak 30 ya kita tetapkan 30 di situ. Dengan 100 ribu tadi, agar dapat 30 pasien. Tapi ingat, fee rujukan ini ya setiap daerah akan ada uh, impact di situ ya, impact. Entah tidak dalam tanda kutip uh, etik di situ ya, tetapi tidak ada peraturannya yang tidak, tidak memper tidak atau melarang untuk masalah viru ini baik secara eksplisit maupun uh, secara halus di situ ini sudah umum cuman memang tidak tidak terbuka lebar ya di situ uh, umroh juga sama untuk mitra terbaik jadi kalau kita buat untuk mitra terbaik tahunan ada tiga kursi umroh gratis itu sangat tinggi sekali ketika kita ketika kita coba atau pelatihan ber -SKP. intinya adalah dihitung semua jadi tidak hanya konsep di situ semuanya kuantitatif jadi mengkuantitatifkan yang kualitatif begitu Bapak Ibu jika ada hal-hal uh, yang teknis uh, yang lebih detail lagi uh, silakan uh, invite kita untuk membantu Anda di rumah sakit kami dari Adi Widya Profesional Institute, Insya Allah siap mensupport, membantu, dan sampai menjadikan target itu tercapai. Karena salah satu value kita adalah pay for result only. Jadi kita dibayar hanya setelah menghasilkan hasil target tersebut. Jadi jika target itu belum tercapai, kita tidak dibayar gitu. Kita di dalam uh, manajemen rumah sakit dan klinik berfokus pada uh, bisnis, jadi membantu untuk masih dalam profit. Kita ada beberapa strategi dalam waktu enam bulan. Kita juga membantu untuk agregasi rumah sakit maupun klinik, dan kita dibayar. <tuh> kita dibayar hanya setelah lulus paripurna. Jadi, jika tidak lulus paripurna, kita tidak dibayar. Kita juga ada SIM klinik yang sudah terintegrasi dengan uh, satu sehat dari Kemenkes. Uh, di situ baik pembiayanya sangat uh, fleksibel bisa flat bisa per pasien di situ kemudian banyak lagi KSO dan dan sebagainya saya Bobet Evi Hedi Nuna Resepsi O dari Adi Widya Bernas Binaya, uh, mengucapkan terima kasih banyak telah menonton video ini dan semoga dapat bermanfaat saya tutup dengan Alhamdulillah Alhamdulillahirobbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh